Halo semuanya, bersama saya Joe di sini. Pada video kali ini kita akan unboxing Seiko 5 terbaru. Seperti apa? Oke, okay, ini dia boxnya sudah ada di depan saya. Ini adalah Seiko 5 terbaru dengan kode SRPE80K1. Kita langsung buka aja. Oke, okay, di sini ada box lagi jam tangannya dan di dalam sini ada manual book dan modul dan sebagainya kita tutup aja singkirkan yang hitam oke kita akan fokus ke jam tangannya kita langsung cek aja seperti apa tampilannya oke ini dia adalah SRPE 80K1 oke bisa kalian lihat di sini dengan kode SKU SRPE 80K1 seperti apa? Kita akan bahas lebih dalam Nah, SRPE 80K1 ini merupakan salah satu jam tangan Seiko 5 terbaru Yang baru launching pada bulan Juni 2020 ini lagi-lagi Seiko Five yang menjadi salah satu jam otomatik yang paling banyak penggemarnya ini karena harga dan spesifikasinya yang sangat mumpuni. Kali ini membuat gebrakan yang cukup mengejutkan untuk kita para pecinta jam tangan. Kita bisa lihat di sini dengan SRPE 80K1 ini. Nah jam ini memiliki warna yang mampu menghipnotis siapapun yang melihatnya karena perpaduan warna yang unik pada pilihannya. Nah yang ada di tangan saya saat ini merupakan SRPE 80K1 dengan balutan dan warna bronze pada bezel dan case-nya sehingga membuat jam tangan ini nampak seperti jam vintage dan antik sekali. Nah, namun pada tampilan fisik aura vintage ini cenderung memberikan aura klasik yang penuh wibawa bagi pemakainya. Nah, akan tetapi tampilan bronze pada case dan bezelnya ini hanya tampilan warna saja karena keseluruhan case dan bezelnya ini sejatinya merupakan stainless steel. Nah, seperti yang kita ketahui Seiko vape terbaru memiliki 5 line up yaitu sport style, suit styles, street style, sense styles, dan yang terakhir adalah specialist styles. Nah, untuk untuk SRPE80K1 ini berada pada line up specialist style. Nah, yang unik lagi dari jam tangan ini yang bisa kita banggakan, pada tekstur dialnya di sini memiliki tekstur seperti meteoret, sehingga apabila kita gerakan untuk melihat dari berbagai sisi akan tapak warna abu-abu dan warna hitam yang saling berpadu dan akan meninggalkan kesan spesial pada jam tangan ini. Untuk spesifikasi lainnya, jam tangan ini dilengkapi dengan 24 jules dengan memiliki fitur Day-Date juga, bisa kita lihat pada dial di sini. Yang terletak pada penunjuk ketiganya. 3 -nya. Nah, kita bisa lihat juga pada backcase-nya di sini memiliki tampilan transparan seperti Seiko 5 terbaru lainnya. Jam tangan ini didukung dengan kaliber 4R36 dengan memiliki power reserve hingga 41 jam. Nah, jam tangan ini juga didukung dengan fitur water resistance hingga 100 meter dan dilengkapi dengan hardback crystal glass nah kemudian untuk bezelnya di sini menggunakan unidirectional rotating bezel yang artinya bezelnya hanya bisa diputar satu arah saja untuk diameter dari jam tangan ini yaitu 42,5 mm dan memiliki ketebalan 13,4 mm kemudian beralih ke bagian strapnya di sini yang menggunakan poliuretan strap dengan perpaduan antara strap rubber dan dilapisi lagi dengan strap leather berbahan dasar calf skin. Di bagian depan di sisi tengah dari strap ini menggunakan leather, namun keseluruhan bagiannya menggunakan strap rubber yang menurut saya sudah sangat lembut sekali. Dan bisa kita lihat juga pada bakalnya di sini terdapat ukiran dari Seiko.